cari 80 kali Selamat siang dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang kali ini saya akan unboxing lagi ya Unboxing RCF P300 Karakter woofer Ini baru kemarin saya beli Dengan harga kisaran beda toko beda ya saya beli dengan harga Rp 1 juta 100. .000. Mungkin di toko lain bisa Rp 1 juta 150 atau Rp 1 juta 250 ya. Mungkin. Jadi langsung aja kita unboxing. Seperti biasa, ada kertas, ya. Kertas ini sertifikat. RCF 18 in P300 jadi ini karakter woofer ya nah, ini 2 biasa ada 3 kalau 3 itu karakter mid low tapi juga bisa dibuat e, Sub Untuk yang 18 in Untuk e, Biasanya Untuk Dua lipatan Seperti ini e, Mohon maaf kalau salah Tapi Setahu saya Suaranya Kurang jauh dibanding dengan yang lipatan tiga itu menurut saya ya Monggo kalau ada yang lebih tahu atau berpengalaman silahkan ditulis di kolom komentar ya jadi ini P318 in Oke kita balik Untuk kertas lebih tebal yang ini. tebal ya. Dan di baliknya ini motif kasar. Motifnya kasar kulit jeruk. Di dia lebih tebal. Untuk magnet magnet lumayan besar. Ya sekitar 20 cm. -an. Oke, saya coba saya ukur. Untuk magnet eh 22 senti ya. ter 22 cm lebar magnetnya. Untuk ketebalan ke sampai atas kira-kira 7 cm. RSFP 300 ini ya. Di sini ada spesifikasinya. LF18P300 woofer ya, woofer woofer ya di sini power 2000 watt ya voice coil 4 in jadi ini 2000 watt PGM 1000 watt AES voice coil 4 in in out in out di sini uh, lilitan lilitannya ya. Jadi voice coil ini lilitan luar dan dalam Frekuensi ring tertulis di sini 35Hz sampai 1,5 kHz. Terangannya di situ ya. RCF, Precision, Transducer. Made in Italy. Nah, Di sini juga ada hologramnya, tapi ini hologramnya tidak meyakinkan karena ini KW ya, KW. Jadi ya seperti inilah. Oke, seperti saya janjikan, eh, saya akan mengulas sedikit tentang. P300 ini ya. Untuk P300 ini ada kesamaan bentuk persis sama speaker merek BS Black Spider. Black Spider yang 18 401 BS401. Ya bs401 bisa dicek di internet saya kemarin eh, sempat baca artikel dan memang disitu dibandingkan untuk bentuk bodinya sama persis jadi seperti black spider 401 yang 18 in ya sama persis antara body ini sama uh, speakernya eh sorry sama magnetnya sama persis ya jadi uh, saya juga belum tahu secara fisik yang black spider cuman saya baca di artikel seperti itu ya jadi ada kemiripan ada kemiripan untuk semua bodi magnet juga kertasnya sepertinya sama kalau lihat di gambar Coba dicek atau yang sudah punya black spider 18401 kalau nggak salah tibanya nah, itu bisa dibandingkan dengan rcfp 300 ini ya untuk yang kw bukan yang ori nah ini saya beli yang kw oke lor saya kira cukup sekian dulu review tentang RCF P300 ya Woofer. yang ini rencananya mau saya pakai untuk subwoofer ya. untuk daun lebih tebal oke okay, lor e, terima kasih telah menyaksikan video-video saya e, jangan lupa subscribe, like dan bunyikan lonceng e, pencet gambar lonceng Biar kalau saya mengupload video-video baru, Anda dapat melihat atau mendapatkan pemberitahuan dari Youtube. Oke lor, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat lor.